Analisa emas USD tanggal 21 April tahun 2022, tren pergerakan emas USD sejauh ini masih berada dalam tren bullish, dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan emas USD jika terus bertahan di atas area 1950.92, karena ada potensi emas USD bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 1967.00. Sebaliknya waspadai jika emas USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1943.00 karena ada potensi emas USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 1926.92. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212